Gini, Korin Hati-hati Beberapa orang belajar zikir nggak tahu, nggak ada bimbing oleh guru yang bersanad Sahih kepada Rasulullah Ketika dia zikir, yang datang Syekh Abdul Qadir, ternyata korinnya Bukan Syekh Abdul Qadirnya, bisa jadi gitu pak Yang datang katanya Syekh Bahauddin Naqsyabandi Ternyata korinnya, bisa jadi begitu Ini banyak kejadian nih ya. Ada orang tertentu yang yang terkena ini dan hati-hati, ya. Bapa makan Allah. Kemudian apa kata Nabi? Ya? Kalau tadi empat puluh hari, maka nanti dajjal itu keluarnya berapa hari? Juga empat puluh hari. Hari pertama, seperti setahun. Hari kedua, seperti sebulan. Hari ketiga, seperti hari-hari yang lain. Ngisi di sini, loh. Kalau berani, kemudian memfitnah Bung Karno. Nah, kembali ke yang tadi, ya. Samiri sebelum keluar akan terjadi fitnatud dajjal fitnah Masihid dajjal dan itu lamanya bukan main puncaknya nanti adalah kelaparan yang berkepanjangan ini kita simbolnya kita lihat berapa tahun nabi pernah mengalami kelaparan masih ingat nggak riwayatnya dua atau tiga tahun? tiga tahun dan ini akan berulang kembali akan ada masa Bapak hitung aja yang ahli ekonomi yang bisa menghitung-hitung devisa negara, kira-kira bangkrutnya negara kita tahun berapa nih, kalau vaksin nggak bekerja, virus terus merajalela, mutasi, kira-kira tahun berapa, itu aja pak 2007 2028, 2030 bisa jadi lebih cepat waduh Pak Mirwan nakut-nakutin kita nih kata Pak Mirwan 2024 pak belum pak, 2004 masih ada duit masih ada devisa ya 2004 kalau itu gintungan mereka masih ada ini setiap ini dari tahun kemarin sama sekarang, negara udah ngabisin duit untuk persoalan covid ini udah banyak sekali dan itu bukan negara kita loh pak ya saya dapat kabar dari sahabat saya ya, jamaah kita juga di Ecuador kedubesnya pak Ya, Pak Agung dan istrinya itu ngabarin, di sana negaranya nggak sanggup publik beli vaksin. Kalau di Indonesia, kan kedubes-kedubes negara lainnya di divaksin, di ya, dan itu gratis. Tapi dasar orang Indonesia nggak suka bersyukur, ngeluh tiap hari, ngata-ngatain tiap hari, nggak ada rasa syukurnya. Dikasih vaksin gratis juga enggak dikasih vaksin, rame dibilang membunuh rakyat dikasih vaksin, rame lockdown, rame enggak lockdown, rame bingung kan negara kita pak ya kayak masjid inilah ini pengurus kan pusing nih dibuka, ada yang ngeritik ditutup, ada yang menghujat bingung kan? <laughs> selamat bingung pak ya ini perjuangan akhir zaman pak. pengurus mundur, hilang Allah ma ala muhammad kasihan pak ya Nih, aduh jamaah ini kadang-kadang mulutnya emang komentar-komentarnya kadang gak pakai hati, gak punya perasaan Nih orang tiap hari diteror, diteror, diteror terus, aduh saya kasihan sekarang ini yang paling saya kasihan selain masyarakat, di, di luar itu pengurus masjid yang kedua, yang ngurus mas masyarakat kita, yang ngurus negara ini serba salah Kenapa masjid menjadi sorotan? Karena masjid bawa simbol agama, Kalau negara emang dari dulu udah dikritik orang, biarin dah ya. Ini masjid nih. siap, -siap loh Pak ya. Buka sepi. Ya. Orang takut kerumun kan? Tutup ramai. Maunya apa ini ya? Apa kata Nabi Muhammad Sallallahu S.A.W? Ma bu'itha nabiyyun illa qad anzarah umatahu dajjal ala'awar al-kazzab ala wa'innahu al wa a'awar wa wa'innahu a'awar wa'innahu rabbu kulayisabi a'awar wa'innah baina a'inaihi maktuban kafir ya, Hadis ini sahih Tidaklah diutus seorang Nabi Kecuali Nabi itu diperintahkan untuk mengingatkan akan kemunculan Dajjal Kita gak dapat kabar Pak ya Dajjal nih perang sama Nabi Sulaiman Gak dapat kabar ya perang mana Nabi siapa, ya dalam rupa yang beda-beda, formulasi yang beda-beda tentunya berarti setiap masa itu ada Dajjalnya dari Nabi Nuh berarti Dajjal ini bermutasi juga dia Pak cuma Dajjal yang permanen itu Musa bin Sam'un, Samiri ini permanen, dia belum mati-mati jadi -mati. kalau Musa bin Sam'un alias Samiri masih hidup, masa Nabi Khidir nggak bisa hidup? enggak Tor gitu lebih dongeng lagi ya <laughs> ya salam kita kan nggak dapat riwayat aja bahwa Nabi hidir itu sebenarnya masih hidup kalau ulama ahlu zikir ahli kolbu ahli rohani itu ijma sudah sepakat bahwa Nabi hidir itu masih hidup masih hidup ada beberapa nabi yang masih hidup Nabi Ilyas Nabi Idris tapi beliau kan sudah pernah mati dan hadisnya sahih ayatnya juga ada ada satu nabi yang seharusnya dia hidup bangkit lagi tapi kemudian karena kaumnya berkhianat kepadanya setelah dia dimat, dimatikan kemudian gak dihidupkan lagi karena pesannya gak dilakukan namanya Khalid bin Sinan Khalid bin Sinan itu nabi antara nabi Isa dan nabi Muhammad Khalid bin Binsinan ini pesan nanti kalau saya mati itu untuk ada suatu uh, uh, kemaslahatan maka dia dibunuh dimatikan. Apa kata dia kalau aku mati maka nanti jasad atau abunya atau apa gitu saya lupa laf lafaznya Tolong nanti dilakukan begini begini begini. Ritual ini nggak dilakukan oleh pengikutnya, oleh umatnya. Maka dia tetap sekarang di alam barzakh. Jadi ukurnya dia belum mati, ukurannya. Kok bisa begitu ya? ya? Emang bisa begitu Itu namanya Khalid bin Sinan Baru denger ya? Padahal riwayatnya ada pak Ada di Abidah ewen Ada di beberapa kitab ya Lalu ada Nabi Khidir Dari kalangan musuh Allah Itu ada Ada, jahil, ada iblis Ada jin Jin itu kalau nggak dibunuh oleh jin yang sakti Atau manusia yang sakti dia nggak mati pak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 ada orang tertentu yang yang terkena ini dan hati-hati ya Bapak makan Allah kemudian apa kata Nabi ya kalau tadi 40 hari maka nanti dajjal itu keluarnya berapa hari juga 40 puluh hari Hari pertama seperti setahun, hari kedua seperti sebulan, hari ketiga seperti hari-hari yang lain, hari seminggu. Gitu. Itu di total 40 tahun barasanya, rasanya. 40 ta 40 hari di bersama Nabi Musa sama 40 hari puncak dia hurufnya keluarnya sampai kemudian turun Sayyidina Isa. Jadi Nabi Nabi Isa ini luar biasanya apa? Kalau Dajjal datang ke suatu tempat lalu dia dengar ada Nabi Isa dia kabur pak karena dia pernah mau membunuh Nabi Isa nggak mati-mati ternyata diangkat ke langit beri takutnya Dajjal dengan siapa Nabi Isa tapi Nabi mengatakan apa ini khotd hadis tuh Dajjal hatta khasitu Allah taalaqilu ya kemudian Fawallahi, fawallahi inna wa wa mu'min. demi Allah kalau Dajjal ada nanti orang beriman datang kepadanya bertemu dia dia masih mengira dirinya beriman Padahal dia sudah kafir Fa tadi karena dia lapar lapar lapar tadi berapa tahun tiga tahun masa paceklik saya nggak tahu ka tahunnya kapan ini tapi Bapak hitung aja ini perkiraan loh Pak ya negara kita mulai nggak bisa gaji PNS nya nah itu berarti udah deket tuh ya mikir-mikir mau -mikir masuk CPNS PNS tuh ini kabar takutnya loh pak ya kabar segernya nanti ada lagi kabar gembiranya ada juga pak ini kabar menakutkan nih ketika negara sudah nggak sanggup ini kan beritanya negara kita coba adem-adem tapi tetap saja beritanya kan nggak adem udah udah collab, pak ini negara udah nggak sanggup bayarin rumah sakit hotel udah nggak sanggup vaksin lagi nih nggak sanggup udah ditambah ada politikus tikus-tikus yang menari di atas penderitaan vaksin ya. kita sebut aja mereka tikus ya nggak usah politikus ini, ini agak berbahaya ini di mana nanti negara-negara di dunia sudah lost semuanya, karena hutang, hutang, hutang, hutang. Nah inilah kezoliman yang luar biasa yang disebut dalam hadis Jaurah, kezoliman yang luar biasa. Nanti batas-batas teori negara itu cuma nama aja, udah gak ada lagi. Presiden, raja, gubernur, gak dianggap lagi. ntar itulah awal paceklik puncak di alam semesta seperti terjadi di masa Rasulullah tiga tahun nanti 3 tahun setelah itu baru muncul 40 hari Dajjal keluar tapi nggak usah khawatir, kalau ada Dajjal berarti ada Al-Mahdi kalau ada Al-Mahdi berarti ada Nabi Isa Al-Mahdi mau sholat Pak ada di satu masjid mau sholat di daerah Syam mau sholat, tiba-tiba Nabi Isa turun dari babul Lut namanya dalam hadis ini sebutkan dari babul Lut, ya, dia ada di dalam riwayat ini al-mahdi di dalam masjid mau sholat turun Nabi Isa Nabi Isa ketika datang di, di, di persilakan jadi imam mau nggak dia jadi imam Enggak, kenapa? Al-Mahdi lebih pantas jadi imam. Loh, kok bisa? Nabi Isa ini kan makhluk-makhluk ruh gelarnya apa? Ruhullah gelarnya Nabi Isa. Karena dia nggak ada bapaknya, Pak, maka tidak ada campuran syahwat dalam dirinya. Ini Nabi Isa, Nabi Isa ini kalau memandang sesuatu yang terlihat bukan fisik yang terlihat batin Bapak ini isinya apa? al-ulama' warasatul anbiya' ulama' pewaris para Nabi ulama' ini pewaris Nabi A, Nabi C, Nabi F tapi ada satu waris yang belum lengkap kecuali Imam Mahdi lah pewarisnya yang lengkap Nabi Muhammad Wasallam. jadi Nabi Isa ini rahasianya nih hadis tadi hadis Bukhari Muslim itu kenapa beliau nggak mau jadi Imam? ketika dia memandang sosok Al-Mahdi yang terpandang oleh dia adalah Nur Nabi Muhammad SAW dalam diri Al-Mahdi lengkap walaupun sosoknya bukan Nabi Muhammad tapi Nur yang terpanjang dalam dirinya Nur tidak berani dia jadi Imam dan Nabi Muhammad sudah menurunkan derajat semua Nabi yang turun setelah dia Nabi ya ba'di tidak ada lagi Nabi setelahku jadi Nabi saat ketika turun pangkatnya bukan Nabi walaupun dia seorang Nabi dia jenderal bintang 4, tapi jabatannya udah gak ada, kira-kira gitu. Paham ya? N Nabi Khidir jenderal bintang 4, tapi jabatannya udah nggak ada. Dia sebagai wazirul Mahdi, wuzaraul Mahdi, penasihat Imam Mahdi. itu. Kenapa? Imam Mahdi itu pewaris lengkap sempurna, sangat sempurna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kenapa begitu? Jadi terlalu mulia kalau Dajjal dibunuh oleh pewaris Nabi Muhammad. Jadi siapa yang bunuh dia? Cukup Nabi. Ismail.